Terima kasih sebelumnya udah mampir di channel Abang Malo. Kita dengarkan dulu, kita lihat dulu. Oke. Okay. Whoa, musik whoa, whoa, whoa, whoa, Oke okay, sebelumnya kita lihat dulu video Rijaripaldi yang pengennya video kasi-kasi berubah menjadi alat muda oke Kita lihat Oke okay guys seperti itu videonya Kita mudah membuatnya cuman membutuhkan dua aplikasi itu aplikasi atau cahpepe sama cu cuman itu doang Wah, aplikasinya buat cara mengeditnya berubah dari anak muda dari wajah dan saki Hapun nggak padahal maksudnya anak muda Oke okay, kita bagi karya sebelumnya harus membuat dulu sebelum mengedit oke okay, kita lihat dulu ini saya udah membuat videonya mana mana mana ya mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana ya mana ya ini. kenapa ya Oke, okay. kita pergi dulu ke aplikasi Baca PP mana-mana oh, itu sip? Klik langsung, kita ke arah video. Oke, okay, yang tadi udah di-download itu kita langsung itu ada banyak mau muda tua senyum kesel banyak tuh itunya cara mengedit-editnya banyak kita pilih tua Oke okay, proses video klik kita nunggu sampai 100 cuman gampang cuman gampang cuman cuman cuman harus download aplikasi HP di Pastoria ada gratis ini sininya agak lama nih agak lama entah sama saya mau ceda dulu ya biar cepat biar cepat Oh ya sebelumnya jangan lupa subscriber video ini konten ini akun ini biar channel ini terus berkembang berkarya Oke okay. nah ini sebentar lagi set 100 Oke okay. kembali Oke okay, lalu kita ke aplikasi capcut Oke okay. proyek baru tambah proyek baru sih oke okay. sih langsung tambah lagi Aduh kita lihat dulu oke oke oke kita antar boleh dijadiin berubahnya ini saya pas mau pakai kacamata sih segitu kan tak segini aja oke okay. Tuh, segitu, langsung berubah jadi anak mudanya. oke, segitu anak. Sup, okay. Kita tambah, nah, tambah sama yang original ya, yang belum diedit ya, tambahnya. Oke, okay. klik tambah sedikit kita samain dulu ya wajahnya yang mau ditimpahnya ya kita samain sama rata dulu kita samain biar enggak kelihatan jedanya biar enggak kelihatan biar sama Oke okay. set set set up Oke okay. pas ini aja si oke okay. terus kita potong set segini, bukan. Sedikit lagi, Sedikit lagi. Set, dah segini aja. Kita bagi, kita bagi, kita bagi. Kita potong yang sebelah kiri, oke? Okay? Yeah. Iya. Hapus. Sudah selesai ini aja. Kita coba. Sb, guys, guys. kalau kerja kan pakai itu maskernya, maksudnya pakai itu berubah anak mudanya. <laughs> Oke, okay. udah selesai, gampang, guys. Yuk, kita simpan, kita simpan. Kalau oh ya, kalau mau hap, menghapus, ada bacaannya, baca pepet tinggal gampang kalau saya masih pakai HP sendiri pengeditan tanpa aplikasi cuma edit dari bawahnya HP sekitar ke foto mana-mana yang tadi udah oh ya ini oh, oh ini